Assalamualaikum halo teman-teman semuanya. di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengatasi filter di Instagram yang tidak bisa berfungsi. Seperti contoh, untuk filter di Instagram saya ini tidak bisa sama sekali diterapkan ya, hanya berputar-putar seperti ini saja. Sudah saya gonta-ganti, tetap saja tidak bisa. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jika filter di Instagram tidak bisa diterapkan seperti ini, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memperbaiki jaringan internet yang ada di HP kalian. Pastikan untuk HP kalian terhubung ke internet, baik itu WiFi ataupun data seluler. Jika sudah, silahkan kalian coba kembali untuk menerapkan uh, filter ataupun efeknya. Nah, setelah terhubung misalnya ke jaringan internet, ini memerlukan waktu beberapa detik sehingga untuk efek bisa benar-benar diterapkan. Nah, seperti ini ya. Setelah saya perbaiki untuk jaringan internetnya, maka untuk filternya bisa langsung diperlihatkan. Oke, itu untuk trik yang pertama. Kemudian jika koneksi internet sudah diperbaiki, tetapi untuk filternya tidak bisa juga terlihat, maka yang keduanya adalah memperbarui untuk aplikasi Instagram ke versi terbaru. Kalian bisa cek di Google Play Store, kemudian cari Instagram. Dan kalau misalnya ada di sini update, maka silahkan kalian update terlebih dahulu sehingga untuk filternya bisa kembali dibuka. Nah, kemudian jika sudah memperbarui aplikasi Instagram ke versi terbaru, tetapi untuk filternya tidak bisa juga muncul, maka cara yang ketiga adalah kita melakukan hapus data di aplikasi Instagram. Caranya mudah sekali, kita cari untuk aplikasi Instagram di HP. Kemudian tekan dan tahan, setelah itu pilih tanda informasi yang ada di bagian kanan ini. Berikutnya setelah itu pilih penyimpanan, kemudian pilih hapus data, dan kita lakukan untuk hapus data. Nah jangan khawatir ya, untuk data tidak akan ada yang terhapus. Namun kalian harus pastikan untuk email dan kata sandi dari Instagram kalian harus ingat ya. Dan setelah itu silahkan kalian login kembali. Dan seharusnya, jika sudah melakukan cara ini, maka efek di Instagram harusnya sudah bisa kembali digunakan. Nah, itu untuk cara yang ketiga ya. Seharusnya dengan melakukan langkah-langkah ini, kalian sudah harus bisa untuk e, menggunakan filter dari Instagram. Kemudian cara yang terakhir, kalau misalnya efeknya belum bisa juga diterapkan seperti ini, maka cara yang terakhir adalah dengan melakukan restart ponsel. Tekan dan tahan, lalu pilih mulai ulang. Dan setelah itu silahkan coba kembali untuk filter di Instagramnya. Oke teman-teman, itu dia beberapa tips untuk mengatasi filter di Instagram yang tidak bisa muncul. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.